kata-kata masih lah mau kata-kata bagaimana lagi kurang sekarang-sekarang ini salah aja harganya gak ada mau beli nasi aja susah apalagi beli beras terima kasih mantap ya pak <tuh> alaah weh terkasanya cari wong sekuyak ekonomi ye. ini kata-kata mas mau sekarang-sekarang ini Masih salah aja jangan ya aja Oh, di nasi aja susu Apalagi beras Terima kasih mantap. terus aku pemenangnya aku sang Kemenangan Sebuah perjuangan, setiap adalah perjuanganku, setiap tetesan keringat. Wah, menikmati proses ini jiu, terus bro. Terus terus bahwa aku aku sampai